Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para sahabat Malam ini Mimin akan menemani kalian semua Dengan menyuguhkan berita terupdate, terbaru, teranyar, ternews terhangat dan terterlah ya pokoknya Dimana lagi kalau bukan di The Kuricis Update Sebelum kita lanjut, yuk, untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe. Tujuannya agar sahabat semua tidak ketinggalan berita terupdate dari artis kesayangan kita. Tentunya, siapa lagi kalau bukan Tekurian dan Ria Ricis? oke berita kali ini datang dari unggahan dokter oki pratama seperti yang sahabat lihat babang rian sama icis berfoto nih bareng dengan dokter oki pratama di bening Clinic. wah wah wah udah bening tambah bening aja nih babang sama icis sebening hati mimin terlihat melihat kalian bersama Postingan ini juga di nih oleh fansnya Ichis Postingan dari Dokter Oki Pratama dengan ditambah caption "Congratulations Bang TR jadi JSBA bening asik banget dah kok kerja banget." Postingan dari Dokter Oki Pratama pun di repost ulang nih sama fansnya Ichis dengan menambahkan caption Congratulation Bang TR Jadi new BA bening Asik banget dah Kalau kerja bareng pasangan Masya Allah Makin nempel terus ya Kemana-mana bersama Bekerja pun bersama Kita doakan semoga Babang TR dan UCS selalu sukses ya Mudah-mudahan kita mendapatkan Kejutan-kejutan lagi nih Dari pasangan Babang TR dan UCS Oke untuk para sahabat tetap stay tune dan pantengin channel ini Untuk sahabat agar sahabat semua tidak ketinggalan berita-berita terupdate selanjutnya Dari Ria Ricis dan Tengkurian Oke ini dulu informasi malam ini bagaimana tanggapan kalian semua silahkan berkomentar Oke untuk malam ini mimin ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh